Yang mana ya? Yang ini, atau yang ini, atau yang ini? Ini ya, teman-teman, kotak beci tidak, tidak, tidak, kita dapat lain Thank okay. you. teman teman lagi ya. Dan lagi. Yang mana ya yang ini? Oh, ini yang mana ya teman-teman? Ini buru-buru. Yang di sini? Tidak. ini ke sini. Tidak. Ini ke sini. Yes. Ini ke sini. Yes. Ini ke sini. Yes. Ini ke sini? yes. Sini, tidak. Ini ke sini, tidak. Ini ke sini, yes. Ini ke sini, tidak. Ini ke sini, tidak. Ini ke sini, yes. Ini? ini ke sini? Tidak. Ini ke sini? Yes. sini, tidak. ini ke sini, yes. Ini ke sini. Tidak. Ini ke sini. Tidak. Ini ke sini. Ya. Ini ke sini. Ya. Yeah. Tidak. Tidak. Tidak. Oh, ya. Yeah. Tidak. Ini ke sini tidak yes.